serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Baiklah perasaan Lesla, dimana pun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan vitamin bahagia dan kabar terbaru Sebelumnya kita lihat persahabatnya ada info penting dari Ibu Siwi Di laman akun Instagram pribadinya baru saja menginfokan bahwa Untuk juri audisi online The Academy Lima sudah tentunya dihadirkan Persahabatnya ada Rani, ada Aulia DA, ada Putri DA, Weni DA, Irsyad DA, Reza DA, Vildan DA, Icaldea, dan Irwan DA Wow, persahabat ya, ternyata jurinya sudah ada nih nama-nama yang tertera di postingan Ibu Siwi. Dan Bunda Lesi Kejora tidak dihadirkan, persahabat ya, atau namanya tidak tertera di juri audisi online di Akademi 5. Mudah-mudahan untuk acara live ya, Bunda Lesi Kejora bisa dihadirkan menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 di Indonesia. Kita lihat juga para sahabat ada sebuah kalimat Lewat kalimat caption yang dituliskan Sudah tahu kan para juri audisi DA5 online kita Ini dia para jagoan anda akademi Kesayangan Indosiar Wah keren katanya tuh ya Tentu Pasti tanpa semangat kan untuk ikut audisi online A 5 pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Ayo, buruan daftar melalui web kapanlagi.com dan idelsiar.com. Jadilah bintang di Akademi selanjutnya. Itulah info yang dituliskan, yang diberikan oleh Ibu Siwi soal acara Dangdut Akademi 5. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan, salah satunya dari akun Wahyu Aprozzi mengatakan Kok nggak ada Lesti bu, kalau nggak ada Lesti malas nonton TV Katanya tuh, aduh, tentunya kita tetap semangat persahabat ya. Mudah-mudahan, Bunda Lesti di acara live-nya bisa menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 Selanjutnya persahabat kita lihat juga, ada momen spesial ya Ternyata teman-teman dan sahabat Bapak Bilar ini sampai subuh persahabat ya main di rumah Leslar Masya Allah ini seru banget Sampai di kolam renang nyariin duit ya Yang tentunya lemparkan oleh Papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah Dan selalu lancar rezeki dari Papa Bilar Amin Ya Rabbal Alamin Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada info penting ya dari Buddha Lesti Kejora Karena jam 5 sore nanti bakal hadir tayangan Poles Kepoin Lesti di aplikasi video jam 5 sore persahabat tayangnya setiap hari Senin dan Kamis yuk sama-sama juga nih kita untuk selalu mendukung apapun acara yang tentunya dibintangi oleh idola kesayangan kita harus selalu support acara-acara Bunda Lesti kecerah dan untuk berikutnya persahabat vitamin bahagia juga kita dapatkan di sore hari ini perhatikan wow Bunda Lesti bersama Papa dan ya sore hari ini di rumah Luar biasa dan kita juga mendapatkan info nih dari Bunda Lesti Bahwa kalian yang ingin tentunya Bunda Lesti Bapak Papa Vilar nyanyi Silahkan berkomentar para sahabat, ya di postingan terbaru Bunda Lesti Kejuara di IGSnya Tentunya duet mereka bakal spektakuler nih Mudah-mudahan saja Bunda Lesti, Papa dan selalu sehat dan bahagia Momen ini pun dari kembali oleh Angkun Leslar underscore banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan yakni dari akun wahyuningsih 92 Aku minta mereka live, malahan kalau nyanyi aku sih bebas ya Secara mereka nyanyi apa aja I like Wow, <laughs> Masya Allah banget Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Yuliantan Enda mengatakan, komennya di mana Min? Katanya tuh, wah wow, masih ada yang belum tahu ya Nih, Bang Mimin akan memberikan tentunya kalian info bahwa kalian harus berkomentar di postingan IGNS-nya Bunda Lesti. Di situ ada postingan terbaru Bunda Lesti Kejora yang ingin request lagu silahkan langsung curi sorot ya. Karena Bunda Lesti akan nyanyi nih bersama Papa Wildan ini duet langsung. Wow, masya Allah. Kita... Buat uh, villa khususnya, yeah. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. apa, langsung aja komen. Doakan saja mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan tentunya mudah-mudahan selalu berikan kejutan bahagia pasti untuk kita semua. Masih menunggu kejutan dan kabar baru serta vitamin selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Menu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.